Jadi seseorang yang punya anggaran atau yakin akan bertemu dengan Allah ini memudahkan ketaatan kepada Allah Kenapa? Karena dia nanti pada hari kiamat akan tahu dan yakin akan dikumpulkan oleh Allah Segala permasalahan akan diadili oleh Allah Dengan seadil-adilnya Akan dikumpulkan kepada Allah sehingga dia yakin nanti akan diadili oleh Allah allah segala amal perbuatannya semasa di dunia akan diadili oleh Allah dihisap oleh Allah termasuk yang pertama adalah sholat kita sholat yang akan dihisap oleh Allah pertama kali maka jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat di mawad waktu Kenapa? Itu nanti urutan pertama yang akan dihitung oleh Allah Yang akan ditimbang oleh Allah Kalau misalnya kita punya sholat, misalnya sholat kita itu ya Ada yang loba Kadang-kadang kita tinggalkan Itu nanti akan dihitung oleh Allah maka kunci utama dan pertama adalah Jangan pernah sekali meninggalkan sholat imawa Waktu Dalam keadaan apapun Karena sholat itu bisa dilaksanakan Atau dilakukan dengan cara yang bermacam-macam Jadi nggak harus berdiri Bila mana sholat bisa dengan berbaring Dengan duduk Yeah, atau mungkin berbaring Atau dengan apa Miring dan lain sebagainya Terserah Semabuki Kita Mungkin dalam keadaan sibuk Jangan pernah meninggalkan Sholat Sesibuk apapun Jangan pernah melupakan dengan Allah, Allah. Kalau nggak Kepingin nanti di hari kiamat Dilupakan oleh Allah, Allah lo sangat susah, okay. orang yang dilupakan oleh Allah tidak diajak bicara oleh Allah itu orang yang sangat susah nanti pada hari kiamat, sangat susah. Okay. Sekarang aja, ya. bayangan kita sewaktu di dunia, seandainya kita bertamu terus nggak diajak ngomong oleh orang yang kita tamoni atau sahibul bed kita didiamkan saja, nggak pernah diajak ngomong. Pertama kita akan tersinggung, tersinggung. Yang kedua kita merasa apa? Tersiksa, merasa dihina, diremehkan. Itu terhadap manusia. Apalagi nanti yaitu terhadap Allah Allah maka jangan pernah tinggalkan sholat melupakan sholat orang yang melupakan sholat berarti sama dengan orang yang melupakan Allah, Allah. orang yang melupakan Allah nanti jangan berharap akan diingat oleh Allah pada hari kia kiamat kunci pertama dan utama jangan pernah meninggalkan sholat sholat yaitu sholat di bawah waktu sibuk rumit kadang-kadang eh, ada yang alasan banyak pikiran lu banyak pikiran malah nggak so nggak sholat. justru kalau banyak pikiran banyak problem itu justru perbanyaklah so salat so agar ringan beban kita kita laporkan kepada Allah jenengan naik curhat itu tengane menungu syata tengane gusti Allah <tuk> tadi di malam hari ya Allah, ada problem ngeten, saya melaporkan, menung, menung, ah, curhat, Gat, okay. ini, ada. Ah. itulah masalah nggak pernah curhat kepada Allah cobalah kita itu curhat kepada Allah setelah sholat fardhu. kita curhat kepada Allah ya Allah, nggak ada problem Coba curhat putra kita, harta kita pangkat kita, kehormatan kita kita curhat kepada Allah Allah akan dijawab oleh Allah akan dijawab Pertama orang yang curhat kepada Allah Itu pertama hatinya akan ringan Pikirannya juga ringan Kadang-kadang ada orang yang enggak kuat ketika menerima problem Itu kadang-kadang curhatnya justru kepada manusia Kepada manusia itu kalau bukan ahlinya Justru akan menjadi masa, masalah Masalah Maka boleh curhat kepada manusia tapi sama lihat siapa dia itu ya, ahlinya terus mampu yang namanya memelihara rahasia atau menjaga raha rahasia kadang-kadang itu adalah sebuah aib dan lain sebagainya sebagainya orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, itulah orang yang khusyuk yeah. dan mereka yakin dia akan dikembalikan kepada Allah, Allah. apakah ada orang yang nggak yakin akan kembalikan kepada Allah ada banyak orang yang nggak yakin akan mendatangnya hari kia. kiamat nggak yakin bahwa amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah maka banyak orang yang berkata setelah kematian maka seluruh problem akan hilang tidak justru semakin berat problem di akhirat dibandingkan dengan problem di dunia, dunia. kalau di dunia itu bisa diulang-ulang kembali bisa kita kecewa di dunia kita ulang saya berikan contoh barangkali hari ini kita kecewa karena nggak punya apa yaitu apa yang kita raih misalnya harta, pangkat, tidak dapat kita bisa mengulang kembali untuk lain waktu. waktu tapi kalau kecewanya di akhirat karena tidak punya mahal yang mampu membela kita di hadapan Allah maka tidak bisa diulang kembali kembali. Maka di dalam Quran dikatakan, nanti pada hari kiamat banyak orang yang berkata kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan melakukan apapun yang Engkau perintah. Akan melakukan sholat, puasa, zakat dan seterusnya." Tapi apa kata Allah? Sama saja kenapa? manusia itu ketika menderita, itu mesti larinya kepada Allah, tapi ketika derita itu diselesaikan oleh Allah, maka dia kembali menjadi orang yang masih masih ya. itulah banyak manusia yang melakukan demikian, demikian. maka pada saat itu dunia sudah tidak ada jadi kecewa yang tidak akan bisa ditebus yaitu kecewa di akhir akhirat maka sebelum kecewa itu datang kepada kita, lah sekarang kita bersiap persiapkan, karena kita tidak tahu kapan kita itu diambil oleh Allah. Allah tidak tahu. Oleh karena itu kita di dunia ini pada dasarnya adalah antri tanpa nomor. Seandainya jenengan ini diparingi nomor antri enak, yeh. A Y nomor sekian si B nomor sekian pada hari ini tanggal sekian jenengan waktunya bulan itu enak gitu akhirnya pas hari itu libur kenapa wahyai mulih aku jadi. tapi Allah tidak itulah bentuk atau ujian dari Allah Sehingga dirahasiakan oleh Allah Kapan kita harus pulang kepada Allah Nih, Itu tujuannya Allah Agar setiap manusia itu senantiasa bersiap siap. Setiap hari kita siapkan untuk menghadap kepada Allah Setiap hari kita siapkan untuk menghadap kepada Allah Kalau seandainya diberi tanggal jenengan mesti atau kita itu mesti ibadahnya jadi tanggal itu Baiki waktunya pulang kita iba, ibadah itu salah satu rahasia dari Allah tujuannya apa? agar kita mempersiapkan diri setiap hari kita tidak tahu nah nanti kita meskipun banyak melakukan amal perbuatan yang baik Ketika di akhirat akan kecewa Kenapa? Karena ketika orang itu sudah mengetahui Berapa besar pahala yang harus diterima Dia itu kecewa, getun Seandainya tahu pahala akhirat itu sedemikian besar Maka aku dulu semasa dirinya Aku melakukan perbuatan yang baik bah baik, tidak akan melakukan maksi maksiyah jadi orang yang yakin akan kembali dan bertemu kepada Allah, maka itulah orang-orang atau yang disebut orang yang khusyuk kepada Allah artinya apa? kita ketika yakin bertemu dengan Allah dan yakin akan dikembalikan kepada Allah, itu mempermudah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah sehingga Abang, hati kita itu sudah mantap dan yakin bahwa suatu saat kita akan dikembalikan kepada Allah ya Bani Israel wahai Bani Israel Bani Israel ini adalah yaitu keturunannya Yaho, ya yaitu penolong agama Orang-orang yang senantiasa berbuat baik itu Bani Israel, Nih. tapi orang-orangnya banyak yang durhaka kepada Allah. Atau sekarang yang pupuk apa yang terkenal itu disebut orang-orang Yahudi. Banyak orang yang durhaka kepada Allah bahkan sampai sekarang. guru. Ingatlah nikmati nikmatku allah yang aku telah memberikan ya, atau menganugerahkan alaikum atas kamu waani dan bahwasanya aku fadl tukum aku telah melebihkan kamu alal alami atas seluruh alam ala. Jadi ayat ini memperingatkan Atau mengancam kepada orang-orang Bani Israel ya. Ingatlah akan nikmat Allah Yang diberikan kepada orang-orang Bani Israel Pertama ya, Bahwa orang-orang Bani Israel itu diberikan Kenikmatan oleh Allah yaitu Di dalam Bani Israel Itu banyak Kerajaan-kerajaan pada saat itu Banyak kerajaan besar-besar Itu terdapat pada orang-orang Bani Israel Yang kedua Orang Bani Israel itu Banyak yang diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi Itu dari kalangan Bani Israel Yang ketiga Banyak kitab yang diturunkan Kepada orang-orang Bani Israel banyak bahkan seluruhnya itu dari apa bani Israel yang keempat orang bani Israel itu adalah orang yang pernah dituruni oleh Allah yaitu sebuah makanan darilah langit yang kelima orang Bani Israel nggak usah kerja sudah disediakan oleh Allah makanan cukup yaitu hanya ibadah kepada Allah yaitu mana wassal salah tinggal ambil tinggal makan nggak usah kerja nggak usah ribet-ribet pokoknya mau ibadah ibadah tapi meskipun demikian Dari kalangan orang-orang Bani Israel itu Banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Tidak terima Justru para nabi yang datang kepada beliau Atau kepada mereka itu Banyak yang dibunuh Orang Bani Israel ketika datang seorang nabi Tidak cocok dengan kebiasaannya Atau tidak cocok dengan adat istiadatnya Orang-orang Bani Israel Maka tidak lama langsung dibunuh bahkan menurut riwayat 300 lebih yang dibunuh oleh orang-orang Bani Israel yaitu dari seorang Nabi atau seorang roh. Rasul banyak itulah maka orang-orang Bani Israel akan diingatkan oleh Allah nikmat utkuru nikmatiyallati an'amdu alaikum dan aku lebihkan kamu pada zamannya ya, untuk seluruh alam jadi pada zaman Bani Israel maka Bani Israel ini adalah orang-orang yang paling unggul okay. coba yaitu dilihat surat ke empat ayat tiga ayat 32 Surat ke empat okay. puluh ayat tiga puluh dua. Amin. Muhammad bin ternahum ala ilmin alal al alamin Kata Allah. Dan sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami Allah di atas semua bangsa pada masa itu Jadi setiap umat itu ada yang unggul bahkan sebelumnya termasuk Nabi Ibrahim adalah sebelum Bani Israel itu Maka pada saat itu Nabi Ibrahim adalah termasuk umat yang sangat unggul Nah, nabi yang terakhir termasuk khotaman nabi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat yang terbaik eh, bukan hanya apa artinya bukan hanya sekarang tapi ukurannya adalah mulai dahulu umatnya nabi itu istilahnya umat yang terbaik coba sampai lihat dalam surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 110 Ayat 110 A'udzubillahihina syaitanir rajim Kuntum khairah ummatin ukhrijatin nasi ta'urunan ilma'ruf wa tanhawna anil mungkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kita bilakana khairullahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasyikun kamu umat islam maksudnya ya adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mung mungkar. Jadi, umatnya nabi ini adalah umat yang terbaik, khairul ummah. Jadi, umat yang terbaik karena apa? Memerintahkan yang makruf, yang baik-baik mengajak sholat, mengajak zakat, mengajak haji, mengajak melakukan kebaikan-kebaikan yang, yang lain. Watanha anil faksa dan melarang orang berbuat fak faksa atau kejahat, kejahatan. Ini yang sangat sulit. Kalau orang itu mengajak kepada kebaikan-kebaikan itu tidak ada resiko. Tidak dari situ Yang berat adalah ketika mengingatkan seseorang itu melakukan kejahatan Kejahatan